Thank mm -hmm. you. words. Apa kabar kalian hari ini? Aku berdoa kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Minggu ini sebenarnya aku merasa kurang baik. Keadaan ini dipicu mungkin karena aku banyak berpikir mengenai pekerjaanku. Tubuhku menyadari secara fisik. Punya keterbatasan secara mental, aku cemas, tapi pada akhirnya aku belajar untuk meletakkan segala pergumulanku dalam tangan Tuhan. Merawat tubuh dan pikiran kita seharusnya tidak datang hanya dari mengejar kenyamanan di luar diri kita. Tetapi dari kesadaran bahwa kita makhluk yang lemah. Dan tiap hari kita harus belajar menyerahkan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Ketika kita berolahraga, makan makanan sehat, Memakai produk perawatan, itu adalah bentuk pengakuan kita atas otoritas Tuhan dalam tubuh kita. Tapi jangan sampai kita berangsungsi bahwa kita memiliki kekuatan untuk merawat diri kita sendiri. Kekuatan sejati yang menawarkan perawatan secara mental dan fisik, yang memenuhi kebutuhan kita yang terdalam hanya ada di dalam satu sumber Kristus Penyebab aku lelah dan letih, ternyata dari kesalahpahaman aku tentang tujuan aku bekerja. Untuk memenuhi semua tagihan, mengumpulkan kekayaan, pencapaian dan reputasi. Kalau tujuan kita itu ya salah besar. Memang gak bisa dipungkiri. Setiap awal bulan, kita dihadapkan dengan semua daftar cicilan dan tagihan. Beberapa bulan ini aku belajar di situ. Aku punya impian suatu saat aku bisa bebas secara finansial hingga aku boleh melakukan apa yang sesuai dengan passionku. Melihat pekerjaan adalah berkat, bukan suatu kutukan. Dengan pengertian ini, aku bisa hidup dan bekerja dengan sepenuh hati. Pengharapan dan keyakinan bahwa Allah yang mengerjakan di dalam diriku, baik kemauan maupun pekerjaan, menurut kerelaannya. Music mm -hmm. Tidak perlu memaksa pikiran dan fisikku di atas keterbatasanku. Namun bukan berarti aku tidak berusaha melakukan yang terbaik dari diriku. Belajar berserah tapi bukan menyerah. Dan ada saat kita hanya belajar duduk dan diam di bawah kaki Tuhan seperti Maria. Saatnya hanya duduk dan tenang. Ada saatnya hanya beristirahat dan tidak melakukan apa-apa. Tanpa ada jadwal, tanpa ada keterikatan, tanpa ada beban, hanya duduk diam dan mendengarkan apa kata Tuhan. Terima kasih, teman-teman yang sudah mensupport channelku ini. Aku minta dukungan doa sahabat semua di dalam pergumulan yang sedang aku hadapi. Dan dukung aku juga dengan subscribe, like, dan komen di bawah tentang pergumulan kalian. Semoga video ini bisa memberkati kalian semua. Tuhan Yesus. Bye. <laughs>